Yuk, kembali lagi di podcast kita, yaitu podcast. Oh, no. <laughs> no. Yeah. kembali lagi bersama podcast catatan kaki Oke okay, kali ini eh eh eh eh belum ini saya udah buka ini udah buka saya kamu ini telat jam berapa ini jam 21 ini loh kita janjian pada jam 22 Aduh ulang-ulang-ulang ini buka apa enggak ayo yo kembali lagi di podcast kita yaitu podcast catatan kaki kakinya para catatan ya dengan kita tidak balik lagi ya saya Fanny Hafdan saya Gus Chris ya ini adalah hari eh, episode keberapa nih ini episode kalau nggak salah episode yang ke-200 nggak <laughs> episode kelima ya episode kelima eh, tapi kopi saya mana ini nggak tahu kenapa sepi Iya, oh, oh, di belakang kita tidak di-endorse lagi sama kopi kemarin. Ya, kita buat sendiri aja. Oh iya, kita buat sendiri aja. Kita homemade kopi yang paling enak. Kenapa kita nggak di-endorse? Kan sekarang udah ada peraturan, Pak. Kita iya. tuh harus, harus ini lockdown, harus ke-istradine. Iya, <laughs> kan. kita harus di rumah aja. Di rumah aja. Nanti kita di rumah aja. Kita buat sendiri aja di rumah, <laughs> ya. Iya, iya, iya. Tapi ini, ini kayaknya baru. <laughs> iya anda yang kemarin komen katanya suaranya gak jelas iya ini saya beli karena kita punya keluarga yang kaya iya iya anda tahu tanah di samping Bandara Soekarno-Hatta itu milik siapa pak? iya seduh nggak tahu pemerintah dong <laughs> Tahu nggak kalian Podomoro Group tuh nggak tahu siapa yang punya mm. siapa? kasih tahu van Podomoro Group tuh pasti orang jauh ya siapa? misalnya nah, namanya Podomoro Men kalau miri bodoh <laughs> miri, miri marah miri aman, aman, aman. aman aduh ini saya tidak bisa bergerak secara leluasa pak kok sombong Kak? <laughs> <laughs> ada punya mic baru aja sombong ini kan bisa ditekutuk gini aja eh, ya, saya ngerokok pun gak dapet nih saya iya soalnya kita udah pasang AC di sana ya <laughs> iya ya. <laughs> saya ambil rokok dulu pak ini uh, minggu kedua ya Uh, yeah. minggu kedua minggu Indonesia kedua. Lagi, lagi di lokal. karantina uh, uh, uh. dan kita sebagai masyarakat yang taat uh, uh. ikut uh, ikut dan nurut uh, uh. atas peraturan pemerintah benar-benar ini minggu kedua kalau nggak salah libur ini diperpanjang iya. sebulan <laughs> sebulan <laughs> gak. soalnya kemarin saya baca artikel ya uh. jadi ada di daerah di Tegal uh, uh. itu kotanya di lockdown selama empat bulan tuh. Wih, uh, empat bulan. Empat bulan nggak boleh keluar kemana-mana lu Uh, enak banget. Nih saya tetap kerja tapi pak. Kerja. Kerja, ini kerja kita. Oh iya. <laughs> kita juga kerja di sini ya. Yo, oh, eh, itu ngomong-ngomong udah direkam. udah gak ya? udah udah Oke. Okay. Muka gua kelihatan. Kelihatan. <laughs> kan? Kelihatan. Kayaknya berijngnya udah sampai sini. Ya. Oh sampai sini. Sampai ya. sini. Berapa <laughs> menit? Kru mana kru kita? Kenapa sepi ya? ya kru kita di rumah semua kan? di rumah semua karena lockdown. tapi ya kali ini kita langsung saja ke topik ya yeah. apa topiknya hari ini Gus? topiknya kali ini yaitu relationship Oke okay. yeah. ini adalah toxic relationship yoi ini karena kita itu udah mendeklarasi diri kita berdua itu sebagai oh. sebagai pakar dan dokter apa? saya <laughs> lupa itu konsultan ya oh iya. konsultan cinta yeah, iya. bali barat iya uh, uh, <laughs> kenapa saya pakai udang? iya yeah. karena biar kelihatan saya dari bali oke <laughs> kita mencakup daerah adalah bali barat ya. Yoi. contohnya Jembrana, singapura, yeah. malaysia <laughs> buleleng banyuwangi iya <Yeah. laughs> banyuwangi gak termasuk dong aduh dan kita mau jelasin toxic relationship tuh kayak gimana sih Gus? Saya belum baca <laughs> Jadi toxic relationship tuh kan ada dua kata Iya Toxic itu racun Iya, toksi, ah, tahu saya toxic itu relationship racun. itu hubungan, hubungan. Uh, uh, Jadi hubungan. ada racun di dalam hubungan ah. Iya Kenapa bisa di dalam hubungan ada racun? <laughs> pak? Nah makanya Pasti anda bertanya-tanya Iya. Kita akan membedah Dan uh, Tadi ya, tadi kita membuka Q &A. Iya. Yeah. QnA iya Instagram kita masing-masing karena kita itu banyak followers <laughs> ya. dan kami memaksa satu <laughs> <only>. <laughs> secara paksaan ya secara paksaan ya. oh tadi DM secara personal coy langsung bro ini dong. <laughs> jawab di storyku gitu butuh konten anjing gitu. iya kenapa cuek-cuek banget dan ya. ini supurnya banyak yang yang ini yang mempertanyakan tentang masalah hubungan mereka hmm. gitu Um, ini siapa nih awalnya? <laughs> nah, uh, mungkin kalau kalian uh, mungkin seirama dengan kita ya banyak uh, uh. toxic relationship yang di yang sedang dialami uh, hubungan di luar sana, pak. Ya, jadi ya. contohnya tuh hubungannya kayak gini, mereka tuh udah pacaran lama, uh, uh. kok kayak baru punya mic baru gitu, ya. Saya gak berani. <laughs> <sama juga. laughs> jadi gimana, gimana, gimana, dia gimana. tuh udah punya hubungan lama, uh, uh. tapi Uh, karena sudah lama, jadi rasa hmm. rasa cinta, kasih sayang itu udah kayak gak ada gitu. Hmm. Jadi cuma kayak status doang gitu enggak sih? Oh ngerti, berarti toksis itu lama eh toksis anjing, toksik. Yeah. Toksik itu dalam artian uh, hilangnya suatu rasa hubungan. Ya yeah, benar oh. Dan kayak banyak juga yang kayak menggantung gitu loh. Oh iya. iya. Sebaliknya nggak ada relation tapi ya tapi kayak besar cinta dan kasih sayang tapi gak ada status. Oh oke oke. Okay, okay. Berarti toksik dalam artian ini tuh menghapus. benar nggak? Ya, ya menghapus papa. segala perasaan. Ya, itu dah. Makanya ada racun di dalam hubungan oh, itu. Okay, okay. Ada Tapi, masalah. Gitu. Di pertanyaan ini. Banyak ya? Wih, banyak Pak. Banyak gimana banget. Gimana sih solusinya Bang gitu kan? Oh iya. Yeah. Karena kita sudah mendeklarasikan. Iya. <laughs> bahwa saya di sini yeah. menjadi konsultan konsultan cinta cinta dan saya dokternya iya yeah. jadi kalau kalian pengin ping konsultan ke orang ini kalau anda hati anda terluka dan ingin dirawat nah datanglah ke saya <lacht> <lacht> <lacht> gimana caranya merawat hati pak ada caranya pak itu ini personal touching kita oh, kata-kata okay. kuat-kuat -kata <lacht> <juga. Yeah. lacht> dan uh, kalau ngomongin toxic relationship pernah enggak eh uh, situ ngalamin gitu siapa anda dong saya Iya, kita jawab sendiri-sendiri dulu, dulu. <tuh> kalau saya sih pernah dulu pernah pernah dalam artian saya tuh merasa uh, saya, sa saya tuh merasa hubungan-hubungan ketika ketika menjalani hubungan itu tidak ada rasa maksudnya anjir ini hanya sia-sia bray terus ngapain kita pacaran gitu kan mm -hmm. pernah pernah itu di masa apa tuh masa pubertas oh. <laughs> enggak enggak ya baru ini baru eh, enggak pernah pokoknya. <laughs> kenapa anda gak berani menyebut ya gitu deh maksudnya enggak punya rasa gitu hmm. segalanya hampa gitu oh. mungkin saya depresi tapi penyebab depresi itu apa gitu oke okay. ya memang um, kalau kita tembuskan tembuskan kalau ya? kita di di cari ke pusatnya saya tuh udah muat dengan sifatnya oh, <tuk> oh itu intinya ya masalahnya ya tapi gak aku pernah juga gitu. pernah sih toxic relationship tuh tapi ini gantung gitu loh karena sih oh digantung iya digantung tapi gimana gimana gak jelas status ini apa padahal udah kayak udah kayak hidup mati gitu loh kayak, oh. uh, dunia ini cuma milik kita berdua gitu loh oh, oh. Uh, yang kapan, lainnya kapan, mantra kapan, kapan. lah kan gitu <tuk> Kapan nih? Kapan? kapan? Ya, kenapa iya. yang lain yang kontra? Gitu. <laughs> ini kapan? Saya bertanya kapan? <laughs> kapan Kapannya? Ah, mungkin ya baru-baru ini. Sih. Oh baru-baru ini. Baru ini. Sih. Jadi Is. ya ya mungkin kenapa tema ini pengen aku angkat ya karena ini juga keresan kita sendiri. Sih? Ah benar. Tapi anda sekarang sudah mendeklarasikan sebagai tot cinta. Iya. Bagaimana caranya anda itu menghilangkan rasa-rasa yang tadi anda jelaskan itu? Karena apa ya? Dokter juga bisa sakit, pak. Oh iya ya. Iya. Kan? Tukang tukang pintu, tukang pintu masih punya kemungkinan kejepit, pak. <laughs> iya gak sih? Iya kan? Iya <laughs> makanya jadi tukang kunci aja, pak. Iya. <laughs> <laughs> Anjir. Itu sih. Jadi mungkin kalian juga pernah sih pernah. Ya. Semua orang pasti kan? semua orang pernah, pak. Iya. Dan karena kita tadi udah membuka Q&A di Instagram. Iya. Kita juga bakal membacakan. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah dilemparkan ke kita Iya yeah. Karena kita adalah konsultan cinta ya kan? Heeh. Uh -uh. Kita akan memberi saran terbaik buat anda Kita langsung baca nih Langsung aja ya Bu okay. Ini pertanyaannya gimana nih Baca nih Baca okay. Dokternya dulu dong Dokter dulu ya Jadi dari Ed Ida Bagus Sanggara Ini kayaknya uh. orangnya gak asing anjing <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> <Yeah>. Itu pemaksaan <tuk> yeah. Jadi dia nanya banyak lelaki yang bucin mm -hmm. rela ngelakuin apa aja buat ceweknya. Gimana cara membalikkan keadaan itu? Oh, banyak lelaki yang bu, di sini sini saya baca anjir Iya, yeah, banyak yang bucin. Cewek. Banyak Coba. lelaki yang bucin rela ngelakuin apa aja buat ceweknya. Iya, yeah. nah, kan? Ini ini udah mainstream. Gimana mm -hmm. caranya membalikkan keadaan itu? Iya. Yeah. Ah. Maksudnya, biar si cewek itu bucin. ya yeah, gitu ya. Yeah, Atau mungkin biar sama-sama bucin gitu ya. Oh, iya. Oh, yeah. Ini buat itu bagus anggar, Siapa dulu yang jawab? Iya, yeah, Anda wah, dulu. Wah. Anda konsultan kan? Gini ya, itu bagus yeah. okay. <laughs> <Anggaru>. <laughs> anggar. Anggar. Kenapa Ini eke edge bread. Edge Langsung aja, langsung aja. Gini, caranya banyak nih pertanyaan. Gimana yeah, oh, yeah. cara mem membalikkan keadaan itu? Kalian tuh sebelumnya kan kalian itu bucin budak cinta apa-apa yang wanita itu inginkan mau. anda itu pasti mau gitu ya yeah. Coba sekarang jangan dituruti maksudnya dituruti sih tapi tapi jangan full <laughs> nanti karena karena saya pernah baca buku Pak ya yeah. kebiasaan itu tidak bisa diubah kebiasaan kebiasaan jadi? itu tidak bisa diubah hmm. Oke okay, pertama kalian tuh kan bucin yang yeah. cowok terus ngasih si ceweknya gitu yeah, apakah benar. ngasih apa Sperma khususnya <laughs> Terus nah sudah. sekarang kita balik keadaannya di mana dia sudah terbiasa oke okay. ya gak? terbiasa terhadap aktivitas kita yang kemana aja itu kita yang melakuin sebagai laki-laki mm -hmm. Sekarang kita drop maksud kita hilangkan kita lockdown <laughs> Oh kita kurangi gitu ya. ya kita kurangi nanti dia akan kangen masa-masa ketika memang ada crash Mm -hmm. ya enggak? Yeah, yeah. Memang ada kres tapi Suatu saat dia akan mengerti Oh ternyata selama ini Ini saya wanita mm -hmm. contohnya yeah. oh, selama ini saya Saya ternyata di, di dimanjain dengan pacar saya Dan mm. saya nyuruh-nyuruh pacar saya Nanti pasti dia mengerti kok mm. Oh gitu ya nah, Intinya jangan langsung merubah keadaan gitu loh Oke okay, perlahan-lahan Perlahan-lahan aja hmm. Karena kebiasaan nanti dia akan Meniru kebiasaan anda Oke okay. <laughs> Apaan yeah, yeah. sih goblok Waktu <laughs> saya Ah, kalau hmm. cerita itu aslinya nggak bisa diubah keadaan itu. Ah, oke. Okay. Ini so, iya, dokter ya, dokter. Iya. Oke okay, dok. Syukurin aja gitu loh. Masih kayak ya jalanin aja dulu. Soalnya di satu hubungan itu uh, dua orang itu punya punya job desen di sendiri. -sendiri. Oke. Okay. Yang satu mencintai, yang satunya dicintai. Ah, ah benar. Nah, dan nggak bisa kayak sama-sama bucin tuh kayaknya nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa hubungan di titik seperti itu nggak bisa, pak. Soalnya ya mereka punya jawabnya sendiri Satu bucin satunya ya dibucinin gitu loh Oh Tapi Tapi apakah nih menurut Ido Bagus Anggaru nih Berarti jawabannya tidak bisa Membalik keadaan ya, tidak seperti bisa. itu ya, Mungkin uh, menjadi bucin yang sehat aja bisa Oh ya. gitu contohnya Ya maksudnya kalau dia minta minta apa ya Kalau punya Yang eh, kalau bisa ya diusahain Kalau oh. gak bisa ya ya yaudah Oh iya iya ya, ya. Itu aja sih menjadi bucin yang sehat lah jadi udah bagus. Anggar. Ah, benar, benar. Ah. Kalau bisa bisa, kalau enggak enggak. Yeah. Itu bucin yang sehat. Yeah, nah. Ini menurut dokter. <laughs> Lanjut ya. Lanjut dari lalu bagus. Apa? Uh, ah, cut aja ini anjir. <laughs> iya, enggak enggak. Ini dari mati. Ini nanti dipotong pak. Enggak, <laughs> oh, oh, oh ya. Yeah. Ini mati bagus Anggaru Cale anjir siapa lo Eh, ya? mati bagus. <laughs> <laughs> Kenapa? Mati murah. Satria Oke okay. uang saya dihabiskan pacar saya Oh ini dia oraninya. berani nyetek pacarnya tuh. ini hebat laki-laki sejati perkasa raih dia-dia berarti dasar dia berarti dia tidak menutupi hubungan mereka kan Iya benar-benar ya? ini bagus kita lanjut lanjut baca. uang saya dihabiskan pacar saya ini dia orangnya Exo nya <laughs> <Jigus>. tolong selamatkan <laughs> uh wah ini sulit Pak soalnya si uh, emang jobdesknya cowok ya menafkahi Mem memang tapi dia kan hmm. ini masih dihabis ke pacar masih pacar ya pak masih pacar ya mungkin belum ditata pelaminan pada oh gitu ya tapi ya sah sah aja ya. kalau selagi dia mampu oh, oh, ya udah ya kalau kalau cowoknya miskin ya itu yang susah ah. mungkin saja satria ini diputusin enggak <laughs> <laughs> berarti ya berarti ah. mungkin Sa uh, ceweknya tuh tahu kalau Satria tuh kaya nah, ini dia yang goblok pak. ini goblok anda Satria uang saya dihabisin pacar saya ya anda sih ngasih gimana Ayo. saya sebagai konsultan ya yeah. saya memberi saran lebih hmm. baik uang anda itu anda investasikan investasikan ya? khususnya investasi di reksadana mudah-mudahan Reksadana nanti sponsor kita masalah, <laughs> anjir. itu ya? Ya, ya pokoknya investasikan bilang ke pacar anda eh baby Nemani, like, a, you know. <tip> <gak> <tip> <tip> saya udah diinvestasikan ya. Oh, gitu. Saya ada uang segini, segini. Budgetin lah dia gitu. <tip> Jangan full. Itu menurut konsultan. Oh iya. Kalau nah, menurut dokter gimana dok? Uh, apa ya kayak biasanya nih kalau kita ngomongin realitanya kan. <tip> cewek minta tuh pasti kalau dia pengen Maksudnya lagi pengen penginnya Iya. Kalau dia pengen tapi enggak terlalu pengen mungkin dia bisa beli sendiri kok gitu. ah ini kan dia enggak jelasin ya enggak dia... ah, uang saya dihabisin pacar saya mungkin matriatu <laughs> dah yang enggak tahu kita enggak ya, kan. tahu kan tapi, ya? euh, dokter tadi bilang bahwa hmm. kalau dia pengen mungkin yeah. dia minta uang kalau yeah. enggak pengen dia ya, bisa jadi dia ngeluarin sendiri yeah, gitu kan konteksnya nih aneh gitu loh. maksud ah. dihabiskan secara utuh sampai warisan anda habis, habis gimana jadi <laughs> gitu? anda goblok <laughs> uangnya dihabisin atau nah, susah ini ini iya. complicated pak? complicated ini. ini kembali ke diri anda aja <laughs> yeah. lah. ini Satria kembali aja ke diri yeah. anda atau nggak gitu ya apa ya ganti pacar aja ini. ganti pacar, bener-bener <laughs> <laughs> <Co> <laughs> ini selanjutnya cewek oh, iya. Tasya Suryawan Suryawan oh, gimana pak? baca dong ini dia tuh bertanya LDR tapi sia-sia itu harus gimana ya? wk banyak juga orang LDR di luar sana <laughs> Pasti banyak Panjai. Ini kayaknya orang hit Gimana? <laughs> Apa? Uh, LDR. LDR tapi sia-sia itu harus gimana ya? Oh dia udah perjuangan LDR anjing ah. nih kok gue banget ya. Uh. <laughs> Ini dijawab oleh dokter dulu atau konsultan? Konsultan dulu. Oh konsultan dulu. Yo ya, panselin terakhir dulu ya. Oh gitu. <laughs> <laughs> Ini dia dia nanya LDR tapi sia-sia itu harus gimana? Dimana, Anda LDR long destination relationship, <laughs> oke? <Okay? laughs> Berarti Distan, pak bukan <laughs> <laughs> Destination long distance relationship, <laughs> oke? Okay? Berarti anda itu sudah berstatus pacar yeah. dan Anda sudah menyetujui bahwa pacar Anda berpacaran itu berkomitmen untuk LDR. Iya yeah, bener. Iya yeah, nggak? Iya. Yeah. Kalau dari segi positif dan negatif, itu tidak ada segi positifnya kalau LDR. Masa, Pak? <laughs> Karena kalau saya sebagai konsultan, konsultan mm -hmm. Pak ya. Mm -hmm. Kalau prinsip saya, yeah. di mana saya haus di sana saya minum. Oh, saya saya tahu saya tahu. Merti, Mungkin tipe Anda itu nggak bisa diajak LDR, Pak ah uh. ya, mungkin itu ya <tuh, butuh butuh teman terus gitu loh ya mungkin kata tahu itu teman tidur nah, atau temen apa, apa gitu ya. yes, pokoknya gitu jadi LDR itu penuh dengan risiko kecuali anda berkomitmen dan pokoknya anda saling percaya satu sama lain yeah. berat, pasti itu berhasil tidak mungkin sia-sia ya okay? benar berat karena saya itu anda deket ayo <tuh> <tuh> Yeah. itu jawaban dari saya ke LDR itu penuh resiko itu aja ini yeah. langsung dokter dok jadi aku pengen share di pengalaman juga aku juga pernah LDR gitu oke okay. aku, aku kemarin ya LDR Bali Surabaya tuh oh. lama ya berbatas jauh bet anjir iya yeah. dan akhirnya juga sia-sia Pak uh, seorang dokter yeah. <laughs> gitu Anda enggak yeah. mau konsultan dengan <laughs> saya Pak anjir dan setiap Uh, setiap LDR, hmm. klimaks, klimaks rasanya tuh pasti pas ketemu, Pak. Pas ketemu, iya, dan kita terus menginginkan momen-momen itu. Oh ya ya iya, iya. Dan kenapa sia-sia? Itu pasti banyak masalah, atau mungkin cowok yang di sana selingkuh, A -a. atau ceweknya di sana yang emang brengsek, kan? Ya, iya, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nggak sih? Ya mungkin ceweknya yang di sana yang Ya, yang, yang gitulah. Ta tapi ini kalau saya imajinasikan mungkin si ceweknya itu brengsek. <laughs> ceweknya ya, berasa kagak ya. dong. Ini cewek-cewek. Ini dokter. kan yang yang, yang nanya kan cewek. Ya, pasti ya. pasti uh, pacarnya cowok dong ha. yang di sana. Ya iyalah anjir. Ya mungkin apa ya? Tergantung masalahnya sih. Masalahnya apa? Kenapa sia-sia gitu. Karena LDR itu banyak perjuangan, Pak banyak tantangan juga ya tantangan orang ketiga Iya nah. kan Dan, jadi, jadi intinya intinya uh, kenapa selalu sia-sia ya karena uh, ada sesuatu yang diinginkan pasangan anda tapi tidak pernah dicapai gitu. kayak oh. kayak mereka pengen Berduaan. setiap nggak setiap bulan ketemu uh -huh. nah, tapi, tapi terhalang oleh iya, jauh gitu ya Enggak mungkin di setiap bulan itu Enggak ada waktu enggak ada satu hari yang free itu mungkin makanya nggak nggak terjadi setiap hari setiap setiap bulan tuh ketemu oh iya mungkin ah, jadinya ah, itu. jadinya dia jenuh eh anjir yeah. saya minum di luar ah yeah. <laughs> jadi yang paling yang paling bisa di apa ya bisa diambil ya yeah. komitmen um, itu sih ah, ah saling bener, saling bener, bener. percaya dan memaklumi nah, pak kembali lagi ke konsultan ya. juga, konsultan lagi <laughs> ya gitu pokoknya komitmen anda Tasya Syurawan yeah. Kita komitmen. Ya, ya komitmen komitmen <laughs> komitmen janji janji mati yeah. sumpah pocong sama <laughs> sumpah pocong <laughs> pokoknya main, gitu. biar dia enggak ld biang sia-sia gitu. oh ya benar ini banget. kan konsultan yang bilang yeah. <laughs> lanjut lanjut dari Franciscus MHC Wah, Master kayak... Hardcore Community <laughs> <laughs> gimana ya, pak, pertanyaannya pak. dia bertanya bucin itu tanda tanya anjing apa ini Tidak, pak. bucin itu tergolong budak cina apa budak cinta eh uh. bucinta termasuk php budak cinta oh dia tuh mempencilainkan dulu pak oh. <laughs> ya bucin itu budak cinta bagi franciscus ya saya sebagai konsultan menjelaskan oh iya jelaskan <laughs> ini, pak ini kenapa resmi banget jer <laughs> bebal orang ini bebal pak ah uh, ini tergolong budak budak bu cinta termasuk PHP eh maksudnya gimana ini Franciscus Nyabung. kayak kayak ini mas-mas uh, penjual lalapan sama Donald Trump <laughs> <laughs> ini enggak nyambung <laughs> kita cut aja ini Franciscus ini saya nggak ngerti. ngerti S3 S3 manajemen komunikasi pun enggak ngerti enggak ngerti pak lulusan SS S, eh, apa D1 hard <laughs> party enggak ya. tahu ini enggak ngerti <laughs> ini juga ada dari lanjut-lanjut ya, oh lanjut lanjut ya lanjut aja Itu ya. tadi kita kita skip nggak berbobot, termejo aja tadi. Tanya dari Kaff. Bener. Dewi Kaf, benar. Dewi Kaf. Pertanyaannya yaitu gak punya hubungan bang, gimana dong? Kami juga berdua nggak punya hubungan apa-apa. Men, kok men sih. Go. Good. guy guys, guys, guys. not guys dong. Ini kan kita mengajukan tanya dong tentang masa hubungan kalian. Lah, mm -hmm. Dewi Kaf ini lagi nggak punya hubungan bro. Yo. Ya, Yes. Ya. Sebagai konsultan, gimana sarannya? Oh Pak? iya, Anda tidak mempunyai hubungan, yeah. gitu kan? Kan ini pertanyaan tentang hubungan, relationship. Apa Anda komen anjing? <laughs> ah, ah, ah. Tapi yeah. ini cantik Pak. Jangan bilang anjing kedua. Oh, Kucing. <laughs> anjing Pak. Anjing kan setia. Ya? Yeah. Ah, iya iya gak punya hubungan, Bang. Gimana dong? Ya Anda cari hubungan dong. Yeah. Contohnya hubungan mitra kerja kan ada itu banyak yeah. cowok-cowok. Yang enggak harus pacar ya. Iya, <laughs> hubungan kita bisa tidur bersama, <laughs> ngentuh. <laughs> iya <laughs> Yang penting berhubungan. <laughs> Teman tidur pun uh, jadi. <laughs> jadi. <laughs> ya tidur-tidur yang sehat dong. Ya, Kalau tidur yang ya merem jangan gerak-geripi. Iya, <laughs> yeah, tangan Anda tuh ya yeah, <laughs> jangan kekan hmm. kiri lah. Ya kalau menurut saya ini serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius. lah. <laughs> kalau saya sebagai konsultan cinta, mm -hmm. kalau anda tidak mempunyai hubungan dan anda nyaman di zona itu ya di maju, jangan nyari hubungan. Nanti suatu saat hubungan itu pasti akan ketemu dengan sendirinya dari takdir Tuhan yang Maha kuasa Lah itu. Tanya dari dokter cinta. Iya. Yeah. Iya <laughs> yeah, mungkin anda lagi gak punya hubungan. Uh, mungkin itu passion anda ya. Ada orang yang nggak pengen punya hubungan pak. Iya. Yeah. Iya yeah, dan mungkin dia udah nyaman dengan sendiri yeah, yeah. Ya udah ya nggak nggak usahlah ngiri sama teman-teman kalian yang punya hubungan tapi akhirnya aja akhir-akhirnya juga menjadi toxic relationship mending sendiri aja Awas. itu masih hidup matiin dulu ya ini audionya terus nih Pak itu udah matiin udah rekod dari tuh enggak enggak teman Eh uh, diam aja jangan nyari hubungan gitu tadi ya yeah, ya yeah. karena kan uh, kalau tipe-tipe cewek seperti ini kan mungkin dia udah capek ya uh -huh. punya, uh, emang masa lalunya punya hubungan yang toksik banget gitu uh -huh. jadinya udah nyaman sendiri ya udah lanjutin aja sendirinya enggak usah inilah sosok-sokan punya hubungan tapi akhirnya juga bernasib seperti masa lalu anda lah bener bener bener bener diam La aja ah. lanjut aja ke lanjut pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada dari bim bima gimana caranya menjadi pak kayak kamu bang eh, anjing ini kita dibilang pak boy pak ini siapa ini bim bima ini pak kita tuh gak, gak fuck boy, tuh. kita itu bernegos boy. <laughs> kita tuh soft boy, bro. soft boy, soft boy. liat sih, kita boy. dari apa? outfit out aja. Kita udah kayak anjir, kita nggak kita, kita arogan gini. <laughs> motor, motor kita tuh nggak fast, Pak. Iya, motor kita tuh Harley Davidson <laughs> <the film. laughs> Motor kita tuh ya beat, <laughs> Scoopy. <laughs> ya, yeah. tapi saya jujur, saya nggak bawa motor. Oh iya, gak. Bawa. Mm -mm. saya Ibu bawa mo mobil. Oh iya, sorry, sorry. <laughs> Tapi Ayla ya enggak dong, Pak? Kenapa Ayla ini murah anjir Oh iya, tiga ribu tiga Dan gimana, Ini verifikasi aja, kita nggak. Verifikasi kita nggak, fuck boy. bagi kalian yang menganggap kita berdua ini fuckboy boy, ya silakan. karena bebas berekspresi, berpendapat, berdemonstrasi lah. Tapi kita nggak fuckboy boy, Iya. bener kita-kita uh, kalau punya hubungan serius Pak, ya, mata saya lihat oh. saya enggak bohong <laughs> saya enggak bergoy <berfungsi. laughs> ya kita-kita pas-kita pas punya hubungan ya serius kan ya enggak ya, iya, iya, pernah main-main iya. atau pernah main -main. pengen selingkuh oh nggak pernah pacaran tuh saya ini di rumah mm -mm. karena lockdown <laughs> <laughs> karena Corona kalian tidak bisa berpacara itu ya, <laughs> ya, lanjut pertanyaan ya. selanjutnya dari you, Karisma, woi penanyiannya itu gak pengen LDR tapi jauh gak pengen LDR tapi jauh gimana solusinya Pak anjir ini gimana maksudnya hahaha <tuk> enggak pengen LDR enggak <tuk> pengen hubungan jarak jauh Oh enggak pengen LDR an ya gitu. tapi tapi ini komaknya inko ini enggak lulus bahasa Indo so, ini tapi ya. tapi jauh gimana Pak? Ya? mungkin pacar Anda bisa digosen aja ya ya <tuk> Gimana pak? LDR tuh kan long distance gitu, enggak short distance. You, you know iya, <laughs> maksudnya? Dia itu kan pria, pak. Ya berarti yang cewek ini akan meninggalkan dia? Iya, yeah, ya. Yeah. nggak Men... pengen LDRan? Tapi jauh. Tapi jauh. Tapi jauh kan? Gimana <laughs> solusinya? Berarti? Ya Anda nggak usah pacaran gitu loh. Eh, dia kan udah pacaran. Oh, udah pak. pacaran. Apain kita suruh? Kok bisa putus? Anda tahu, pak? ini dia bertanya LDR pertama oh, yeah. LDR long distance relationship oke yeah. oke okay, okay. itu cu iya <laughs> sih apa-apa pendapat anda dari pendapat apa saya apa saya apa tuh konsultan oh iya konsultan anjir. ah enggak pengen LDR hmm. anda tuh kan ah. sekarang tuh kalau anda udah dewasa anda pasti ngerti hmm. ih saya udah punya pacar Enggak hmm. mungkin dong jajan di luar kayak gitu maksudnya oh iya yeah. bener Hmm. biarpun LDR di luar planet Mars <laughs> planet maranjing. biarpun anda di dalam laut LDRan itu kalau anda udah dewasa dan hati anda itu sudah klop apapun semua dari sifat anda itu sudah diketahui pak oh iya iya benar ya gak mungkin dia selingkuh oke okay. gitu aku setuju sih pak. tapi dia ini udah negatif thinking gimana solusinya gitu mungkin dia tuh ngomong gak gitu kan mm -hmm. pernyanya gak pengen LDRan an yeah. pasti dia tuh udah antisipasi diri bahwa Aduh, pasti dia nanti selingkuh. Iya, iya, iya, iya. Kalau menurut gua gua aja anjir. Yeah, kalau menurut saya sih, percaya aja. Kalau mm. itu pun LDR atau enggak, mm -hmm. kalau Anda eh, no. kalau Anda percaya mm -hmm. kegiatan selingkuh itu tidak pasti terjadi. Okay. Oh yeah. iya, menurut konsultan sih. Yeah. Kalau menurut dokter cinta, <laughs> yeah. iya, dokter cinta Bali Barat. Yeah. <laughs> jalan putih dong Oh Aduh. iya mungkin apa ya eh uh, Oh um, mungkin Anda harus melihat film ini Pak Hai uh, dia senda varius uh, ini apa namanya Hai Dernatan atau film Godzilla <gul> Godzilla MN eminem mungkin Itu lagu cuman jika ya, Anda Anda bisa membuild relationship dengan orang lain ah uh -huh tapi kontaknya bukan pacaran Pak. apa jadi kayak temen deket aja itu mengurangi kebosanan ketika kita LDR oke kita kayak kita mencari sahabat cewek ya pasti kalau kita. oh kayak, iya, iya jadi kayak ya nggak pacaran tapi cuma deket aja untuk mengurangi kebosanan ketika kita kangen sama pacar tapi jauh nah tapi boleh diajak tidur boleh dong ih itu bejat namanya pak boy itu namanya pak kan diajak tidur juga kayak ya kita biasa dong uh, Oh tapi sih tapi si cewek nih boleh gitu juga gitu Iya yeah. Oh berdua ini boleh Iya gitu, yeah, gitu. gitu aja oh, asalkan tidak tahu <laughs> dan kurangin netting aja sih apa negatif thinking Oh iya. Kurangin netting aja kalau LDR tuh itu kuncinya sih uh, uh. kepercayaan tuh nomor satu uh, nomor dua tuh uh, apa harta Pak satuan Indonesia <laughs> Anda nggak apa Pancasila? Enggak, itu ketiga sih. Ini jangan dicontoh, padahal kita buat. Langsung saja, pertanyaan Selanjutnya. Pertanyaan kedua eh, selanjutnya. Ini ouais, ini ada orang. Ini saya baca aja ya. Enggak, saya baca, Pak. Enggak, enggak saya aja baca. Ini dari Harus dibaca dong. Enggak, enggak, ini aku baca. Ini saya baca, Pak. Saya kan nggak tahu jadinya gitu loh Ini ini dari <tis> <tis> Gimana? Ini dari Gimana <tis> <tis> <tis> Apa benar cowok cepet move on daripada cewek hmm, benar. Jawabnya pakai teori ya Dan hasil penelitian ekspor Thank you <tis> What the fuck ini complicated Ini pertanyaan yang susah dijawab oleh manusia biasa Ini harus harus orang yang yang ada di keadaan itu langsung saya jawab Pak nah, ini, ini nah, biar ya. nek aja biar nek oh ya, konsultan aja coba jawab dulu gini kalau saya sebagai teori uh, konsultan ini tidak praktek oh, oh, ya dia kan minta teori teori-teori hmm. saja Oke okay. kalau dari segi teori ini teori itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah oh, teori betul. Darwin contohnya Mm -hmm. manusia berasal dari monyet mm -hmm. itu kan salah tapi dibenarkan dan masuk mata kuliah dan menurut saya ini tidak benar tidak benar ha -ha. apa benar cowok cepat move on daripada cewek menurut oh. teori dari konsultan percintaan di yeah. Jembrana Gimana, di Bali Pak? Barat <laughs> Gimana, Pak? kecepatan dari suatu move on seseorang yeah. terutama wanita itu melebihi kecepatan cahaya Pak Pria itu sangat-sangat lambat buat move on. Iya, yeah, aku setuju sih itu. Bener. Iya yeah, mungkin mungkin kita kelihatan di depan tuh emang kelihatan ceria. We. Iya. Kita kita ceria, nggak ada apa-apa ah. gitu loh. Tapi in the backside, of front of me, <laughs> we must drinking until morning. <laughs> Heaven friend, where you drinking, drinking, drinking, drinking, soalnya you know, cowok tuh pinter memendam perasaan. Iya, yeah. apa ya kayak kita like tuh sesuatu lah. Iya, yeah, like carniflase itu cepet dia. Ya. Mm -hmm. itu cowok, dan kenapa cowok cep? Uh, kenapa cowok yang aslinya lama untuk move on? Iya, huh? karena kebanyakan yang berjuang tuh cowok. Mm -hmm. Jadi kayak cowok udah berjuang jauh-jauh gitu Ah benar Pasti move onnya pasti ini Pasti, pasti lebih lama Pasti lama Soalnya dia menghargai perjuangannya sebelumnya gitu A -a -a. loh Ngerti sih? Ngerti ngerti Dan iya menurut kita cewek yang emang move onnya cepet Iya nggak? Iya Kebanyakan ya kalau cewek putus sama cowok Pasti ceweknya dulu yang punya pacar Ceweknya pasti Cowok iya. itu belakangan Belakangan Kecuali cowok itu boy. Iya <skrisa> yeah. Pasti cewek yang cepet iya. dapat ke soalnya cewek kan tinggal milih itu siapa sih selanjutnya gitu. Gitu-gitu <laughs> aja cewek itu. ya mungkin mungkin si cowok itu memutuskan siapa ini Herma Ardana. Herma <laughs> Ardana jadi buat Anda. Ya, mungkin salah persepsi Anda. <laughs> ya. Serius salah. Mungkin Anda melihat story dari pacar eh mantan pacar Anda itu happy happy fun yeah. like uh, normally, right? But But that's very actually... sad. That's a you know age <laughs> umur kita yeah. udah eh umur kita kok kita umur umur apa umur-umur mantan pacar Anda huh? <laughs> udah grow up terus <laughs> oh iya makin menua <laughs> <laughs> iya stres sih <laughs> in deep maksudnya kita kalau melihat kedalaman gitu ya kedalaman <laughs> <laughs> apa samudra dalam <laughs> dalam suatu <structure> relationship itu okay. <laughs> uh -uh. pasti ya gitu pasti ada yang move on-nya lama, dan ada yang move on secepat kilat bahkan gitu, ada yang move on-nya lama, gak lama banget, kayak order, order, lama order, lama order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, order, menanyakan teori oke lanjut lanjut ini habis uh, tapi ada lagi ya. ah ini ada orang yang Hai anonimus anonimus anonimus ini An player uh, anonimus ini memberikan enam pertanyaan dia tuh Lanjur. udah ngechat anjir dia langsung curhat ini ada dua orang anonimus Pak oh iya. eh ini di akun saya belum enggak iya akun anda. ini akun vani iya. tadi Ya, anjing banyak Langsung aja klik. Oke, okay, dari ini, Yo. Dari pertama. Dari pertama. Ini enggak, ini aja, bang. Ini enggak anonimus. Aja aja. Ini Yo. dari Yo. Angga Dwikayana. Yuk. Bang, gua mau nanya nih gimana ya caranya meng situasi saat pacar marah kita main game mulu. Oh. Hmm. Anda main game mulu, pacar Anda marah. Yeah. Buat Angga, uh -huh. dari segi konsultan. Iya. Yeah. Lebih baik uninstall game itu. Gitu ya. Gitu <kali>, ya. Kalau memang Anda ingin meneruskan menjadi gamer kasih tahu pacar Anda. Tapi kalau Anda untuk meneruskan ke jenjang pelaminan, <gitu <kali> Anda fokus dulu ke pelaminan jangan main game goblok. <kali> oh iya, benar, -benar. Gitu sih. Dari oh iya. konsultan, kalau dari dokter? Kalau dari saya ya. Uh, kalau kalian udah maksudnya punya niat yang lebih tentang game, ya udah lupain lupain cewek lu gitu loh. Maksudnya walaupun dia marah ya bodo amat gitu. Bener. ya itu buat cita-cita untuk Kalau gamers, gamer. iya untuk hmm. gamers. Kalau kal kalian kalian se uh, cuma sekedar have fun mela with melawan, friend, gitu, ya, melawan kebosanan juga, uh -huh. itu ya nggak uh, ada salahnya. Tapi yang ditanyakan kan gimana caranya uh -huh. biar ceweknya nggak marah terus pas kita tinggal. Oh banget. iya, gimana caranya gitu? Kasih tahu aja secara jujur. Iya. Maksud, Gini, oh iya, gimana? Jadi sebelum sebelum main game bilang aja ah, biar gitu. gak biar gak tiba-tiba ngilang. Iya Itu sih. Terus kalau habis main ya udah balik lagi, uh, uh. ngubungi cewek lu gitu, nelpon Bener. Sorry ya sayang tadi aku tuh chicken. Gitu. <laughs> tadi aku dapat skor 2 juta lo main cacing ya. <laughs> yeah. Pokoknya gini logika aja main. Kalau hmm. anda jadi siswa keluar pun izin, lah nggak? bener-bener gitu penting kan hubungan. Iya yeah, dan dan jangan tiba-tiba ngilang gitu loh. Uh, uh. Jadi ngomong aja dari awal gitu. Yang aku main game nih, tunggu sebentar. Mau nama lo. Pasti yeah. ngerti kok dia. Yeah. <laughs> Kamu akan banyak di chat koran sama saya. Iya yeah, <laughs> gitu. Ngomong aja dulu sayang aku mau main PUBG gitu hmm. uh, VCSnya VCS-nya nanti aja gitu. Bisa ya, kok. Gerah nih Pak pakai gerah. <laughs> <Anjir. laughs> oh, yeah. Pertanyaan selanjutnya Gus. Pertanyaan selanjutnya. Eh, mati habis saya ya, Pak. Ini dari Rama Andre Saya tidak ada hubungan Ini sudah kita jawab ya tadi sudah ya? kita jawab uh, Mohon maaf Rama Andre 27 Ini yeah. kenapa harus 27? 27 Why you don't choose 26? Padahal pada lebih lebih, <laughs> lebih lucu 26 ya? <laughs> iya Lebih asik juga loh yeah. fans. <laughs> Dan ini ada dari Dwyk Hendra Apa? Len jomblo nih gitu. Kalau translate ke bahasa Indonesia yeah. Kalau jomblo gimana nih? Oh jomblo Tadi kita udah jawab Tadi juga. Banyak banyak jomblo yang kalau nggak salah duit ya duit duit duit kau duit apa duit kau. Ini aku juga susahnya buatnya kalau ya. jomblo ya cari pacar. Kalau nggak mau cari ya udah gitu. diem aja kalau anda gamers main games kalau ya. anda tajen tajen. Iya <gak> <gak> <gak> <gak> <gak> kalau judi tetepkan judi kalau memang itu bahagianya anda <gak> <gak> <gak> mungkin kalau kalau jomblonya lama ya mungkin ya sadar dirilah ya kalau kalian gak jelek ya miskin enggak dong enggak enggak jangan menjat cinta tuh cinta tuh enggak baru kita berdua ini kaya pak <laughs> jangan jat orang-orang miskin di luar sana cinta tuh gak memandang itu ya, ya cinta itu memandang harta ya, pilihlah pilihlah orang yang bisa pelengkapi anda mm -hmm. bukan orang yang sempurna tapi bisa memperbaiki anda menjadi pribadi yang lebih baik mm -hmm. wow, best quote ever pribadi the next question ini ada dari Made Ferry Made Ferry yeah. Halo selamat malam ini agak sedikit tidak nyambung <laughs> Kenapa? Kenapa? Dia ini kan saya punya pertanyaan nih yeah. <laughs> iya nih gimana nih uh, hubungan gitu dia Lampan, ngomen ya? dia ngomen gimana? ini pertanyaan gimana ini pernyataan <laughs> gimana? enak tapi sedap gitu eh hey. sedap tuh merek Mie <laughs> sama Rimas apa maksud anda nah, komen dia seperti ini pernyataan ini Pak memang oh, hubungan iya? itu enak tapi sedap oh iya yeah. bagi yang sudah pernah merasakan yeah. sampah <laughs> next question dan ini ada dari Mahendra 08 iki diki dikis diki dia tuh bertanya saya putus dengan pacar ya eh sorry Bang gimana cara putus dengan pacar yang elegan Wow yang elegan mm -mm. yang kayak bisa berwibawa gitu ya pokoknya dia elegan uh. <tuk> <tuk> uh, mungkin ini dari dokter dulu ya <tuk> ya dokter dulu anda harus punya alasan yang berwibawa gimana contohnya Pak jadi gini kalau elegan ya ah. uh, maaf nih sayang uh, karena hidup tuh punya tujuan ya ah dan kan kamu tahu juga aku, uh, aku tuh udah punya bisnis yang besar mm -mm. dan gua gua gua cowek iya, co dan, dan ini kan buat masa depan kita juga gitu. mm -mm. dan masalahnya bisnis ini nggak bisa aku tinggal tinggalin aku harus fokus sama bisnisnya <tuk> <tuk> dan aku nangis loh <tuk> dan, dan kamu tahu nggak dan kamu tahu iya apa <tuk> cinta yang paling sempurna iya. itu adalah saling melengkapi dan saling memaklumi. Oui, dalam banget nih Pak. Wah, gitu. banget. Elegan banget. Uh -uh. Gitu. Jadi uh, kita juga sama-sama tahu kalau kalau kita sama-sama cinta ada namanya cinta harus memiliki. Ah, ya, ya, ya. Dan kamu juga tahu background aku sebagai pembisnis dan aku harus fokus kepada bisnis saya. Uh -uh. Uh, mohon maaf ya status kita sampai di sini aja. Oke. Okay. Terus kalau, oh itu elegannya. lebih elegan. kita udah jujur ya. Hmm. Elegannya tuh pasti ke ke arah emas depan gitu. iya, iya, iya. Padahal ya, memang toketnya aja kecil gitu. <laughs> Makanya bosen putus. <laughs> Dia tuh kayak kayak kayak pohon pisang pak. Apa tuh? Diem. <laughs> <Anjir. laughs> kalau di Bali tuh get kecerut ke ngajak main gitu. <laughs> Ya, jadi transitnya di sini lah ya, ya di, di Mars <laughs> lanjut the next question itu is. elegan tapi saya ya ikut ini aja ikut seperti dokter seperti itulah nah, karena di konsultan tuh gak ada yang elegan itu semua umum <laughs> <laughs> umum ini dari Komang Rizki selanjutnya ya uh, yeah, ini okay. Komang Rizki kulit kerang ajaib anjir ini apa ini <laughs> apa nih saya lihat dulu yeah. Kulit kerang ajaib, apa yang harus saya lakukan saat ini? Ngapain tanya ke gitu? Kulit. Kulit, kulit kerang, kerang ajaib. kira kita spons <tuk> anjir? <tuk> Bagi Anda di sana ya. Siapa namanya? Komang Rizki. Komang Rizki. Iya. Kami ini bukan sedang dibikini bottom ya. Kita tidak punya hubungan tentang kerang. Kalau Anda punya bisnis kerang, kita nggak peduli. <tuk> kita tidak peduli anjing itu ajaib atau Biasa aja kita gak peduli. Kita di sini untuk meluruskan masalah-masalah relationship. Iya, ya, tidak, go. tidak ikut bisnis kerang-kerangan anjing. Iya, biarpun Anda itu seafood dan katanya enak tapi penuh kolesterol. Kolesterol. <tik> <tik> <tik> Pokoknya ini gak nyambung. Gak kita nyambung. cut aja anjir ini. Next question. Ini ada Gus Wimba Gus bilang Wimba. kontol. Hmm. Ini dasar. cowok di cowok. Ini cowok, Pak. Cowok bilang kontol. Gak punya kontol, Anda. <tik> saya Sendak. tahu semua cowok punya kontrol iya memang tapi kan ini umum jangan ya, jorok tidak gitu. usah memberitahu. Saya, gitu. saya bombardir anas saya, saya. <laughs> saya juga punya kontrol gitu mas. Iya mau lihat kontrol saya <laughs> kontrol Thanos <loh. laughs> ini kata janjir <laughs> apa itu ya. ini dari Ayu Krista sebelumnya ya. pokoknya Ayu Krista ya. gitu, awalnya ini enggak nyambut lagi nih kenapa gitu gimana sih <laughs> Dia tuh bilang atau tentang aku yang dikucilkan waktu SMA Hah? ini teman saya Pak tahu saya okay. tapi kan ini enggak harus ini ini menengcing banget gitu Pak aku juga enggak enggak enggak make sense sih. apa ini makanya? anda antara memberikan pertanyaan baru <laughs> atau tentang aku yang dikucilkan Oh ini curhat kayaknya ya. <laughs> iya dia memberikan pertanyaan baru anda dikucilkan gimana? Anda dari gede tuh dikecilin gitu Dikucilkan apa? apakah Anda punya penyakit yang ini? Hmm. Tidak bisa ada di kerumunan? Apa? Corona? <gifat> ya kan? Dikucilkan Pak nah, Mungkin kenapa Anda dikucilkan dulu? Hmm. Biarpun dia itu teman saya Oh ini teman <tuk> Anda? <tuk> Tapi saya bener nggak tahu kenapa Padahal cowok-cowok nggak -cowok ada yang kucilkan loh. Padahal dia tuh karena cantik Pernah cantik? Nggak cantik dia oh, cantik. Ini belas teran, bule Oh bule? <tuk> mm -mm, bule lah <tuk> Bulenya ini? Mongolia? Enggak, Somalia, Pak Anjir. <laughs> terus terus, Gini. Kenapa Anda dikucilkan? Mungkin Anda tuh tidak satu frekuensi dengan teman-teman wanita yang lain. Contohnya gini. Oh iya. Mungkin karena Anda K-pop. Nah, <laughs> mungkin K-pop dan yang, yang yang lainnya itu outsider gitu. Iya, Lady karena, Rose ya. Karena K-pop adalah Sam. <laughs> <laughs> Nggak, nanti kita diserang K-pop, persen <laughs> ya, Jangan lagi. Lanjut. Ini dari Krisda. Eh, tadi kan belum anjir. Kenapa dikucilin tadi ceritanya? iya pernah karena enggak Iya cowok-cowok nggak -cowok pernah mengucilkan dia Oke okay. cewek-cewek mungkin saya tahu kok hmm. eh enggak tahu saya <laughs> oh, mungkin dia tipe-tipe mungkin enggak frekuensi dengan teman yang lain mungkin temennya berngobrol tentang tentang apa kopi hmm. dia udah ngobrol tentang roket mungkin gitu dia. kan salah tentang konspirasi bumi datang <laughs> <laughs> itu kan anda dikujat <laughs> mungkin ini tipe-tipe cewek ini tuh yang ini yang biasanya guru nanya Uh, ada PRK hari ini, uh. terus dia yang nyautin uh, Itu makanya itu. harus satu frekuensi dengan temen iya. Lihat kondisi sekitar ya, gitu. gitu Oke. Okay. Dan okay. next question please. ini dari ini nggak mau digini tadi? Oh nggak mau disebutin. Ya? Uh, okay. Inisialnya KRS dia. Ya. Oh. <laughs> ini bagi tips biar nggak salah pilih. Pkwkwk. Oh, nggak pilih, nggak salah pilih uh, pasangan uh, uh. Oh. Uh, Jangan, jangan lihat temen gitu, apa? Jangan, jangan, jangan dengerin orang di luar. Uh, uh. Ikuti hati, following hati. your heart. Iya. Yeah. Selanjutnya? Ini pak dari uh, apa di toko buku apa sih? Ini? Iya ini toko ini buku. Cuma, cuma, ini cuma-cuma. Ini smile Smile aja ya. Selanjutnya aja. Iya. Yeah. Ini adalah pertanyaan terakhir yang kita pilih ya. Uh dan dari Dayu Nadia kenapa anda tidak bisa melafalkan secara lancar ini dari Dayu Nadia ini kayaknya special, special Gak, eh, eh iya nanti banyak yang apa nanya. apa apa apa apa apa yang dia tanya ini ada dari Dayu Nadia hmm, apa aku selalu ngerasa insecure apa nih insecure. aku selalu ngerasa insecure Jadinya, jadinya posesif, posesif dan, berujung dan berujung diputusin Oh iya ba Siapa dulu nih? Siapa uh, dulu? Anda saja dulu Kenapa Anda selalu merasa insecure Jadinya posesif dan berujung diputusin uh -uh. Itu kan kekurangan dari Anda sendiri uh -uh. Mungkin Anda punya pengalaman masalah relationship di masa lalu uh. Dan itu belum sembuh Oke. Okay. Dan Anda sudah berani untuk memulai hubungan lagi nah. Itu yang salah Nah. Oh, dan tipsnya adalah perbaiki diri anda dulu, dia kayak, kayak apaan dia berkaca dulu apa sih yang kurang dari aku gitu, uh -huh. soalnya kebanyakan ya orang yang punya trauma di masa masa lalu itu akan berakibat jelek, jadinya okay. kesalahan yang lalu tuh dia menjadi trauma gitu, loh dia gak berani untuk memulai sesuatu yang itu punya resiko, uh -huh. contohnya LDR, uh -huh. dia gak berani memulai itu, ya contohnya LDR lah dan Berujung, Maku. ujungnya diputusin? Ya... Ya enggak... Ya kenapa diputusin ya? Ya mungkin... <tis> yang Ini dokter <tis> pun stres tidak bisa mendiagnosa! Enggak, <tis> enggak saya, saya sudah berhasil mendiagnosa. Oh iya iya. Tapi kan banyak tips yang bisa dilakukan. Uh -uh. Mungkin... Uh, anda bisa chat saya. <tis> <tis> Jangan! Anda bisa DM saya dan... Kita bisa secara rutin ya, hmm. memberi tips ya, <laughs> nggak itu aja perbaiki Anda dari insecure menjadi orang yang out outskirt, insecure, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, jangan ego, ego, ego, Pokoknya easy, jangan jangan nyerah dulu, ngapain takut diputusin oh, gitu. Iya. Oh gitu ya. Optimis aja. Hmm. Pokoknya eh. kalau gini ngebrengen tuh hamil nikah. Hmm. <laughs> Itu aja sih. Kalau kalau mas, masih bingung dengan jawabannya, hmm, konsultan ya? bisa DM, <laughs> DM di @fani ada sekarang. <laughs> Itu adalah channel channel. <laughs> Itu adalah akun Instagram yang akan menghibur dan Menolong anda, menolong anda ketika Anda punya masalah hati. Hati. Dan apa? mungkin saya menjadi obat untuk Anda. Saya <laughs> Saya <laughs> Ya, boleh, boleh. Silakan. <laughs> punya hak. <guys. laughs> Itu ya? Oke, ya. Itu, Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab. Hmm. Ini Jadi, ada lagi enggak? Enggak ada sih ini kayaknya anonimus itu belum kita baca pak oh iya, apa iya, kita baca, baca aja iya coba nah. apa ada yang komen lagi, oh Duh, enggak tidak, tidak, tidak. dan kita niatnya untuk ini pak ya uh -huh. untuk bercanda padahal tapi untuk membuka Q&A lagi oh iya Jadi, nanti kita harus Q&A mengenai kita Q&A part 2 lah uh -huh, mengenai apa nanti nantikan ya iya nantikan aja dan pantengin instagram chat kak catatan kak <laughs> ini enak banget ngomong pakai mic <laughs> ini anonimus ini 6 woy oh, anjir ini iya. 6 cok pilih satu aja yang menarik pak pilih satu uh, satu aja yang menarik ya, yang menarik saya baca dulu kalau apa ya, yang nangis cara biar gak mikir kalau dok itu fuck boy. Oh, ini, kenapa sih cewek suka oh ini pak yang mana kenapa sih cewek suka banget deket sama fuckboy oke okay, itu aja kita pilih iya, deal kira. sip <laughs> kenapa cewek itu suka banget Bapak. dengan cowok fuckboy dari mana siapa dokter dulu apa aja. tapi menurutku ya enggak semua sih orang cewek suka fuckboy enggak semua kok enggak semua ada yang suka softboy ada yang tipe-tipe cewek tuh beda-beda kok enggak semua tapi mungkin milenial ya kenapa anda pak ini mau masang udang kirain keram pak kenapa keram <laughs> hmm, ini pancelan siapa apa, -apa tadi Ya, soboy, ya, boy gimana? Iya, nggak semua cewek itu suka sama fuckboy Iya, benar. Mungkin kelihatan sekarang kan uh -uh. Karena meningkatnya Apa ya? Meningkatnya popularitas. popularitas Itu dibutuhkan fuckboy untuk menunjang follower Bener Kebanyakan fuckboy itu kebetulan terkenal ya, Terkenal Maksudnya memang face-nya itu like My friend, <laughs> like, like the artist, maksudnya like Santuri gitu, wih Korea buat gitu, Karena Korea betanja, apalah gitu, it's his yeah. gitu kan, tapi yeah. fak boy, yeah. Fuck boy itu kan ini kan kalau dia play, paling play boy, ya itu sih, iya yeah, play, pemain lah pemain, pemain yeah. sex education, <laughs> tapi modal menjadi play boy ya ada dua sih, Eh uh -uh. uh, ganteng dan kaya, ini ada telepon pak. Penting ya, penting. Oh ya, ditunggu. halo lo. eh, wait, wait, wait, wait. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Buat sekarang kan lewat dari jam 12 bisa. Lewat dari jam 12 bisa. Oke okay, belum tak garap. <laughs> oh, begitu ya, ya, ya, lagi 20 menit ya. 20 menit tak garap, langsung paling 1 jam. 1 jam paling. Eh, masih buat video nih, loh. Aku, aku record nih, Ya <laughs> Iya, ya ya iya, ya, ya. santai, santai, santai. Ya, ini tak percepat kok kata kata-kata aku di video nanti sekarang. <laughs> ya ya, loh. A -a. Tunggu-tunggu bentar ya. <laughs> Next Next <laughs> Kita bahas dengan fuckboy Tadi sampai mana? Ya tadi ya Ya fuckboy itu punya dua modal e -ah. Ganteng Kalau gak ganteng kaya Kaya e -ah. Dan, Pokoknya Ya itu ya Gak, gak semua cewek itu suka, suka fuckboy fuck gitu. e Itu dari dokter? E -e. Ah. Ya e -ah. enggak? -ah. E -ah. e -ah kalau dari saya sebagai konsultan uh. dengan seluruh ilmu yang saya dapatkan hmm. bahwa benar kata dokter, tidak semua cewek yang suka fuckboy iya yeah. tapi kalau di pertanyaannya kenapa si cewek suka banget dengan fuckboy iya yeah, mungkin karena yeah. kalau saya berimajinasi mm -hmm. cowok fuckboy itu lebih berpengalaman oke okay. uh -uh. uh -uh. kan? iya, yeah. terus? dia lebih berpengalaman jadinya emm um, apa namanya pokoknya si cewek itu mencari ini otak saya terbagi dua pak ya, kenapa kenapa itu siapa tadi? tahu pokoknya kalau kalau cewek itu suka fuckboy ya ken kenapa sih cewek itu suka <laughs> kayak kupil aja lama pak ini saya kepikiran pak kenapa? ini kenapa sih so, cewek fuckboy eh kenapa cewek itu suka dengan fuckboy iya kenapa <laughs> Kenapa anjir? Ada siapa sih? Suka itu, teman. Kenapa sih cewek itu kebanyakan suka dengan fuckboy? Gitu kan? Mm -hmm. Mungkin lebih yang fuckboy itu lebih berpengalaman. Kenapa kan si cewek itu, eh, aku pingin sih nyari dia karena dia lebih berpengalaman. Itu ya, uh -uh. oh gitu. ya kalau bagiku ya cewek-cewek yang mengejar fuckboy. Uh -uh. Dia itu orang yang haus, alkas akan seks, enggak. <laughs> haus popularitas. akan popularitas nah. atau haus uh, haus akan pujian iya. pokoknya si cewek itu ingin populer atau ingin mencari sensasi dan orang-orang uh, yang mengejar fagbo itu kebanyakan mereka tuh uh, apa ya punya pencapaian atau kayak seneng banget gitu punya apa ya bangga banget gitu loh kayak ketika udah dapat Fuck boy. Cowok fuckboy, yeah. cowok yang ganteng atau kaya tuh kayak... Uh, kayak udah harga dirinya naik. Ya, iya. Iya, Padahal iya. sama aja, ya. Hmm. Itu, itu sih. Sama, sama kayak... <laughs> sama kayak cowok cewek cowok kalau udah sering cewek cewek <laughs> itu ada rasa bangga sendiri yang sih? iya iya tapi saya enggak sih sayang, <laughs> kita cewek ya ya nah, kita, kita, kita pernah pernah kan cewek ah, teman cewek ya, Cus, cus. <laughs> nah, cus aja. Ah, jadi itu tadi pertanyaan dari seluruh pertanyaan seluruh yeah. netizen dari kita mencoba Instagram. menjawab. Mm -hmm, dengan Dan mungkin itu adalah jawaban yang harus anda lakukan ya. Iya yeah. Anda laksanakan. Laksanakan saja. Bila tidak berhasil, lagi DM kita. <laughs> DM langsung ya. Udah baca cewek aja. Oh, -oh. cowok jangan. <laughs> cewek dibuka untuk umum itu aja sih, kita ya. besok nanti kan Q&A part 2 nya part 2 oke, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar apa ya ya nanti kita akan berpikir dulu Berburtu. rapat direksi rapat. pokoknya <tuh>. tim kreatif kita akan ya ah yeah. mencari tema yang enak untuk kita bicarakan yoi dan kita udah selesai dan oh kita sudah selesai ini akan... pak lah oh iya, cepet dong oh iya uh, dan itu aja ya Ya, itu aja. Hmm. Jadi kesimpulannya, hmm. Ini ada kesimpulan. Kesimpulannya kesimpulannya percaya dirilah ya. gitu. Ya. <laughs> Karena toksik rel relationship itu bakal bakal mem bakal sembuh, akan sembuh kalau sama-sama percaya. Heeh, benar. Ta tapi inti kesimpulan itu nanti akan pasti ada di slide kedua di Instagram. Ya jujur pokoknya jujur lah uh -uh. itu aja sih ya oke okay. oke okay, terima kasih yang sudah nonton sampai sampai selesai ya terima kasih juga buat kalian yang memberikan komentar atau like yeah. atau sekedar menonton saja okay. boring mungkin gitu yeah, kita kan lagi social distancing yeah. ya? yoi dan jangan lupa di subscribe yeah, share dan... ke teman kalian yang lagi di social distancing terutama yeah. dan share video ini ke doi yang anda tanyain tadi. Iya, mungkin dia tersadar biar gitu. tersadar. Aku. Melihat kita berdua ngomong kayak gini <laughs> pasti dia ngomong anjing bacot. <laughs> gitu ya. Kayaknya nggak tahu kan. Itu aja kita yeah. akhiri sampai sini. Ya. Yeah. Terima kasih semuanya. Dan ini adalah uh, ucapan salam dari kami. Yeah, eh. Everything is easy, simple, right? You can call me Gus Chris, or I'd goodbye. Namis Gus Kris. my name, is Chris. Da, da, da. My name is Fanny. <laughs> Goodbye, see you, see you next time. The next podcast, dah.